Hai guys, Assalamualaikum Kembali bersama saya Ratu Bidadari Dukun Kondang, Idola secita Umat Saat ini Ratu Bidadari Di sebuah Laut, di pinggir laut uh, Tampak ini Di sebelah Jadi kameranya dua uh, Saat ini Ratu Bidadari Sedang menikmati Suasana Laut yang Sangat indah lagi melihat sunset Sunrise ya Jadi Pagi melihat Terbitnya matahari Dan sore Melihat terbenamnya matahari oh, Ratu Bidadari Baru nyampe ini nah, Ini mau makan donat dulu Lapar Soalnya habis perjalanan jauh ya Ini guys Ini saya bawa donat soalnya Sampai kayak gini tenatnya. Hmm. Kalau di laut itu makan makan apa aja enak, guys. Mantap. Makan donat di pinggir pantai, pinggir pantai selatan mantap. Saya enggak ada kopinya, kalau bawa kopi mungkin enak ini. Jadi kalian bisa uh, Lihat Pemandangan lautnya seperti itu guys Obaknya lagi Landai-landai Lapar Ratu Bidadari lagi luwe, lapar Jadi aku seneng banget Pagi-pagi e, Bisa menikmati ya Jadi menikmati energi e, Energinya laut Jadi Ratu Bidadari duduk Sambil e, Berzikir Di dalam hati tanpa harus dilafatkan dan e, menarik sebuah energi alam lewat meditasi jadi meditasi tidak harus memejamkan mata jadi cukup e, kita melek kayak gini, membuka mata sambil menikmati pemandangan keindahan laut kita juga bisa bersemedi atau meditasi dan kita menarik sebuah mengolah sebuah energi alam ke dalam tubuh kita. Tuh. Cuman macam-macam semedi itu macam-macam, Guys. Ada yang orang meditasi fokus pada pancak akna. Jadi pancak akna itu di sini. Jadi dalam meditasinya dia memejamkan e, matanya atau dia e, telanjang mata atau melek atau membuka mata seperti saya tapi dia fokusnya kesini, ke sini ke panca-akna atau cakra-akna Terus juga ada orang bermeditasi e, dia fokuskan ke panca-makota nah, e, Mungkin e, banyak yang nggak tahu panca-makota di mana di sini jadi, di umbun-umbun ini difokuskan sebuah energi cakra makota, jadi meditasi yang berfokus pada cakra makota, dan ada orang juga bermeditasi yang berfokus, difokuskan kepada panca batin. Jadi, dia ada yang bersemedi memejamkan mata sambil tarik nafas, mengolah nafas, pernapasan. Ada juga yang melek seperti saya Jadi kalau uh, dia bersemedi Atau meditasi dengan mata telanjang Atau mata melek seperti saya Melek itu membuka mata seperti saya Itu tingkatannya sudah luar biasa Jadi sudah tingkatan tinggi Atau meditasi pancasek Jadi pancasek dia berfokus pada uh, Ya seknya gitu Dan banyak lagi teman-teman sesuai kebutuhan. Enak guys makan donat. Gigi gua agak sakit. Terlalu manis. Gigi gua agak sakit gara-gara ini ada coklatnya ini. Jadi buat temen-temen E, bagi kalian yang suka meditasi atau e, butuh ketenangan mungkin saya rekomendasikan di laut karena di laut e, dengan suasana seperti ini apalagi lautnya sepi pantainya sepi itu paling enak jadi kalian bisa fokus tanpa ada gangguan dan hanya bisa mendengarkan alunan-alunan ombak dan angin saja meditasi caranya juga beda-beda. Ada yang gini, ya. Ada yang gini. Atau saya tak mundur ya biar kalian paham ya. Ada yang meditasi dengan cara seperti ini. Jadi seakan-akan dia membuka membuka telapak tangannya, jadi dia menarik sebuah energi alam. Dimasukkan atau ditarik Lewat tangannya Terus juga ada yang meditasi Seperti ini ya, Seperti ini Seperti ini Terus juga ada yang meditasi Yang jari tengah Seperti ini Terus juga ada meditasi yang seperti ini Ya Terus juga ada yang meditasi Yang seperti ini ini semacam yoga ya teman-teman Terus juga ada yang meditasi seperti ini Dan ada juga meditasi yang seperti ini Ini istilahnya adalah meditasi maneges Jadi, jadi kejawen Kalau meditasinya kejawen Itu seperti ini Ini namanya maneges Ya Meditasi maneges Itu seperti ini Nah, ketika kalian meditasi eh, badan kalian tidak boleh membungkuk kayak gini ya tidak boleh membungkuk atau menyamping jadi kalian harus tegak tegak seperti ini kalian harus tegak badan kalian harus tegak kalian harus rileks relax terserah senyamannya kalian intinya harus senyamannya kalian Tuh. jadi buat teman-teman Uh, ketika kalian melakukan meditasi, intinya kalian harus nyaman. Jangan ada beban-beban uh, pikiran. Uh, aku sambil merokok, merokok ya. Jadi, kalau kalian sudah meditasi, itu wis. Jangan mikirin utang, mikirin masalah ini, mikirin itu, mikirin pacar, mikirin selingkuhan, mikirin gebetan, mikirin itu-itu tidak. Jadi kalau kalian sudah meditasi, lepaskan semua beban-beban duniawi. Jadi kalian harus los. Kalian harus uh, free free dalam artian blong blong tidak ada uh, ganjalan ganjalan atau pikiran pikiran di luar itu jadi kalian harus kosong atau suwung itu adalah cara meditasi atau kalian meditasi dengan uh, olah olah pernapasan juga bisa jadi gini Kalian menghirup uh, Hawa atau oksigen Dari hidung Ya kan Seperti ini Terus kalian tahan Di perut atau dada kalian Terus kalian Keluarkan lagi lewat hidung Jadi berlatih Menarik napas lewat hidung Dan dikeluarkan lewat hidung ya. Terus berlatih uh, Menarik napas lewat hidung Keluarkan dalam mulut Ya, setelah itu berlatih lagi, mengambil oksigen atau menghirup udara lewat mulut, keluarkan dari mulut. Ya, dan dari mulut, keluarkan dari hidung. Ya, menarik energi atau menarik oksigen. Ya, udara lewat mulut, keluarkan dari hidung. Gantian lah, nanti kalian akan terlatih, dan kalian juga berlatih pernapasan ditahan. Jadi, eh, pernapasan kalian. Kalian tahan di dada atau di perut kalian Dan itu harus continue Coba kalian Nanti rasakan Perbedaannya atau perkembangannya Setelah kalian melakukan meditasi-meditasi tersebut Jadi buat teman-teman <klihat> Kalau kalian punya masalah entah masalah rumah tangga, masalah pekerjaan, masalah asmara, masalah rezekian Ketika kalian mengalami keruwetan batin kalian, ketika kalian konflik batin, cobalah kalian itu meditasi. Cobalah kalian untuk mengosongkan diri kalian, biar eh, pikiran kalian lebih tenang. Ini uh, mataharinya sudah mulai terbit. Ya, mataharinya sudah mulai terbit. Uh, jadi, uh, sinar mataharinya sudah mulai hangat. Jadi, yang saya rasakan tadi dingin banget. Sekarang sudah uh, sedikit. Sudah mulai hangat teman-teman Saya nggak ada kopinya ya Kalau ada kopinya itu Nikmat banget e, Sambil menikmati hangatnya Mentari pagi Sambil minum kopi, ya kalau apa di laut kayak gini cocoknya kopi kopi e, espresso, kopi susu atau yang ada krem kremelnya ya. Kalau kalian suka kopi item mungkin ya juga cocok. Enak guys, jadi e, energi dari e, apa? matahari ini kalau jam-jam segini itu enak banget di badan itu coba guys e, kalian bisa lihat ini di kamera itu adalah pemandangan di depan saya jadi kalian bisa menikmati laut juga gitu tanpa kalian harus datang ke laut Kalian cukup tonton channel youtube Youtubenya Ratu Bidadari TV Jangan lupa di subscribe, like, komen Karena uh, aku sih uh, lebih banyak main ke pantai ya Main ke laut Jadi yang aku explore ya laut-laut sih guys Ya doain aja lah uh, Sehat selalu biar ratu pidadari sering main ke laut biar uh, ngeksplor terus lah bikin konten terus apakah kalian juga mendengarkan uh, suara deburan ombak Ombaknya luar biasa guys Cuman ombaknya ini Lagi landai-landai gitu loh Jadi Membuat pikiran Kita itu tenang Membuat uh, Pikiran kita itu Apa ya Fun gitu loh habis ini saya akan melakukan uh, habis, habisin rokok ini saya akan bersemedi ya entah uh, 20 menit atau bahkan 30 menit uh, karena saya ingin menarik energi dari apa, surya energi surya, matahari jadi walaupun uh, saya berbicara seperti ini, bikin konten walaupun saya juga sambil merokok, terus mata saya juga melek tapi saya itu juga bersemedi karena batin sama pikiran saya itu fokus pikiran saya fokus pikiran saya fokus guys jadi saya bisa bersemedi Atau meditasi di tempat keramaian. Bahkan kalau saya fokus Walaupun suara sekencang apapun Bahkan saya tidak mendengarkan sama sekali Walaupun di sekitarku Suaranya kencang, rame, banyak orang Tapi ketika aku fokus Bahkan uh, suara tersebut Tidak terdengar oleh uh, Ratu Bidadari Lombaknya oh, indah banget guys Keindahan yang sangat luar biasa Ciptaan Tuhan Nikmat mana yang kau dustakan Ya ini hobi aku Hobi aku traveling, explore Di pantai, di laut, di sekoro Pokoknya Sesuatu yang Berhubungan dengan air gitu loh Jadi aku suka sesuatu yang berhubungan dengan air guys Ya ini hobi aku Dan aku bahagia banget gitu. Ya saya sendiri sih Apa ya Nyaman Ketika saya berada di laut itu Yang saya rasakan itu Ketenangan Kebahagiaan Kedamaian Gitu loh jadi seakan-akan e, beban-beban aku itu kalau sudah di laut seakan-akan hilang, nggak ada. Gitu. Jadi e, yang saya rasakan itu saya tuh kayak semacam curhat, curhat kepada lautan, ya. Ketika saya di daratan ya, di daratan dalam artian di darat ya. Saya banyak permasalahan-permasalahan kehidupan Permasalahan-permasalahan sosial Ketika saya di laut Saya seakan akan Saya bercerita kepada laut Saya bercerita Curhat kepada ombak guys. Jadi Ketika aku Bercurhat, mencurahkan hati saya Ombak juga mendengarkan dan ombak sendiri, laut sendiri seakan-akan memberikan sebuah solusi, memberikan sebuah masukan kepada saya, memberikan support, bahkan dukungan. Ya, itulah penyatuan diri kita, spiritual kita kepada alam, dan supranatural. Jadi kalian kalau sudah menyatu dengan alam, energinya kalian, ruhaninya kalian menyatu dengan alam, maka kalian bisa curhat dengan alam. Ini e, mataharinya sudah mulai terasa. Cuman masih sedikit ketutup awan guys. Wah, luar biasa Energinya so Luar biasa sekali guys Kedamaian Kedamaian Yang saya rasakan adalah kedamaian uh, Habis uh, Saya rokokan, Saya akan melakukan meditasi Mungkin uh, Kurang lebihnya Ya entah sepuluh 20 menit atau 30 menit. Tergantung lah. Mungkin di konten berikutnya ya. Wah, oh, mantap sekali guys, sambil menikmati uh, rokok, asap rokok mantap sekali. Oke okay guys, saya akhiri vlog aku, konten aku ini, saya akan melakukan meditasi, mungkin saya akan upload di konten berikutnya. Buat teman-teman, jangan lupa subscribe channel Youtube Ratu Bidadari TV, like, komen, dan share. Salam dari saya, Ratu Bidadari, Dukun Kontang, Idola Sejuta Umat. Jangan lupa subscribe, share-share ya teman-teman.